aku tak melihat sendiri bagaimana pertemuan itu terjadi, tapi seseorang yang sangat tahu peristiwa itu dan jelas bisa dipercaya menceritakan kepadaku, dan aku akan menceritakan ulang itu kepada kalian, begini itu satu penggal paragraf awal di buku Dawok, kisah kelambu dari Rubuk Randu, dan uh, menurutku itu salah satu frame dari kedua buku ini Buku ini um, adalah novel yang ditulis oleh Mahfud Ikhwan dan merupakan cerita dari cerita. Ketika <coughs> buku Dawo, kisah kelabu dari Rumput randu ini adalah is, um, berisi tulisan dan cerita, tuturan lisan dari Warto Kemplong, sekuel keduanya Anwarto Hari Mencari Mati itu lebih ke bagaimana satu tokoh Imam Wijaya yang dia menulis surat berlembar-lembar dan menceritakan kehidupan dan ontran-ontran Anwar Tohari um, Tapi saya nggak mau jadi Warto Kemplung atau Anwar atau Pak Imam Wijaya yang bisa berbusa-busa dan banyak cerita tentang keduanya mungkin saya saking padat dan um, full information-nya buku ini novel ini saya mungkin Cerita sedikit aja pengalaman Membaca saya um, Soal buku ini Buku Dawo Buku ini diterbitkan Pertama Terbitan pertama itu tahun Berapa ya 2017 Tapi saya beli itu Dicetakan yang keempatnya Di tahun 2021 Awal tahun 2021 kemarin Dan Begitu lihat dia dipajang di paling depan dekat kasir toko buku dan baca back cover di belakangnya saya langsung ya tertarik aja untuk beli buku tipis yang mungkin bisa saya baca enggak begitu lama sehari dua hari selesai dan back cover dengan teksnya yang sangat menarik jadi saya langsung beli setelah beli dan membaca di rumah, saat itu juga saya sangat terpesona sama Pak Warto Kemplung, ya selain bagaimana dia bisa menceritakan kisah romantis dan tragisnya Mat Dawuk dan Inayatun saya sih sangat cinta sama Pak Warto Kemplung, karena bualan-bualannya, dan saya juga lebih senang membayangkan, saya senang sekali ketika membayangkan kalau misalnya Pak Warto itu ada di kehidupan nyata dan um, saya rela-rela aja untuk ngeraktir dia kopi dan bahkan jatah dia rokok untuk bisa selalu didongengi karena begitulah dia di dalam novel ini dia selalu minta dijajake kopi dan jangan lupa untuk kasih dia rokok biar bisa selalu banyak cerita. Um, Warto Kemplung di sini menceritakan sangat detail sekali um, Mat Dawo atau Muhammad Dawud dan Inayatun cerita cintanya. Tapi selain kedua um, Selain isi-isi ceritanya Dan konflik-konflik, onteran-onteran -konflik, di dalamnya Saya sih um, Suka sama satu tokoh Selain Pak Warto itu adalah Inayatun, istri dari Madawuk Inayatun itu adalah Sosok perempuan Primadona Desa Yang um, Bici Dia itu Dinyinyiri, dirasani Bapak-bapak, ibu-ibu di Desanya, di, desa, di desa Rubuk Randu tapi justru dia juga itu yang jadi panutan cara berpakaiannya cara berdandannya dan bagaimana dia membawakan dirinya itu jadi panutan ibu-ibu um, gimana mentel kemayunya sehingga menarik banyak laki-laki itu favorit saya salah satu favorit saya Inayatun um, terus yang lain saya sangat, suka dari, yang saya sangat suka dari novel ini, salah satunya karena berbagai diksi, berbagai istilah, dan berbagai peristiwa, bahkan tokoh di dalam um, novel ini. Um, relasi, berbagai relasi sosial yang ad, diceritakan di novel ini itu sangat dekat dan relate sekali sama um, kampung tempat saya lahir dan tumbuh di satu perkampungan di Jogja. Di mana relasinya yang lumayan rumit, banyak ibu-ibu, rerasan ada yang jadi primadona dan dirasani sana-sini, ada yang <coughs> um, dinyinyiri dan lain sebagainya, komplit, menjerit kayak um, di sini, dan itu sangat mirip. Makanya, itu saya senang sekali membaca, dan itu seperti membaca um, situasi di kampung saya dan bagaimana saya melihat kampung saya sendiri. Um, yang lain itu karena di sini Mahfud, yang unik adalah dia menghadirkan. Um, tuturan lisan, jadi tuturan lisan dan ingatannya Warto Kemplung itu yang lebih banyak di highlight dan dijadikan sumber dari segala um, cerita yang kemudian dituliskan ulang menjadi um, satu cerita bersambung di koran oleh satu wartawan yang nanggap Pak Warto itu di warung kopi hampir setiap hari untuk dengerin ceritanya. Tuturan lisan dan ingatan Warto yang hari ini mungkin memang pantes kalau Pak Warto itu disebut pembual karena gimana kita um, selalu mendengarkan orang dan ceritanya dari ingatan, dari lisannya itu lebih ke ya memang pembual aja karena budaya teks kita dan no picks hoax hari ini jadi ya gak heran kalau dia disebut pembual gitu, terus yang kedua sekuelnya bukuan Warto hari ini, ini saya beli jauh setelah saya menyelesaikan novel dawok karena begitu saya sukanya sama novel ini saya merasa nggak mau move on tapi ketika um, sudah banyak yang cerita tentang buku ini ya udahlah saya akhirnya beli dan nggak memang nggak begitu berharap banyak atas buku ini um, judulnya Anwarto Hari mencari mati ketika saya mendengar apa, membaca Anwar Hari pasti semua sudah pada tahu dan mungkin Um, jadi pengetahuan aja bahwa Anwar Tohari itu adalah otak antik gadok dari dua nama sastrawan besar titik-titik Anwar dan titik-titik Tohari yang pasti udah banyak yang tahu tapi ya nggak apa-apa saya akan baca buku ini <tuh> um, cara cerita cara penulisan dan um, jalan cerita yang dibangun di Anwar Tohari mencari mati itu nggak beda sama Dawuk kalau Dawu itu ada Pak Warto Kemplong yang dengan ingatannya dengan cerita-cerita bualannya setiap hari di warung kopi menceritakan kisah Mat dan Inayatun kalau Anwarto Hari ini juga cerita yang diceritakan ulang jadi cerita kehidupannya Anwarto Hari yang diceritakan ulang sama Pak Imam Wijaya oleh Imam Wijaya yang menulis berlembar-lembar surat untuk wartawan yang mewawancarai atau mencatat Berbagai cerita dari Pak Warto di situ, jadi ketika dia dituturkan dari ingatan, ini dituturkan juga dari ingatan, tapi melalui surat di buku ini yang saya pikir akan ada um, banyak tokoh baru, atau mungkin beberapa tokoh yang akan melanjutkan ceritanya di sini karena lumayan nanggung juga. Sebetulnya ending dari novel ini ternyata di sini enggak ada tokoh baru, hanya ada tokoh dengan nama baru yang nanti bisa dibaca sendiri aja sih siapa sih tokoh baru itu tapi terutama um, saya sangat suka bagaimana kedua setting dari um, novel ini sangat berbeda satu sama lain Ketiga, uh, ketika Dawo itu banyak membicarakan tentang situasi di satu desa relasi mereka, konflik dan ontran-ontran di Anwarto hari ini um, Mahfud Ivan banyak sekali nyinyir, nyindir dan nyentil tentang dunia sastra Indonesia dan itu sebetulnya jauh-jauh um, dekat ya dari saya ada beberapa nama yang dinyinyiri dan digugat oleh Mahfud Ivan di buku ini dan um, saya saya sih lebih banyak nyengir-nyengir aja nyengir-nyengir dan senyum-senyum aja karena dikit paham dan tapi ya gimana lagi gitu tapi ini buku lumayan asik um, dari sekian buku dari sekian novel, dari beberapa um, tulisan esai kumpulan cerpen Mahfud Ivan yang sudah saya baca, memang ini yang paling jadi favorit saya, dan kenapa um, saya selalu kasih rekomendasi untuk beberapa teman yang pengen bacaan enggak ringan-ringan banget tapi menyenangkan, adalah selalu saya kasih dua buku ini um, di hampir semua tulisan Mahfud Ivan, dia itu selalu memiliki um, Punya jalan cerita yang sangat um, jelas Penokohan yang um, tebal Dan info yang lumayan padat Dan selalu menyelipkan film-film India Lagu-lagu India detail-detail tentang India Lagu-lagu Melayu Dan Roma Irama Hampir semua dan di kedua buku ini juga tentu saja ada banyak um, Kedua novel ini ditulis dengan alur cerita yang sangat um, cepat Padat dan gak memberi kesempatan saya untuk sedikit berpikir ya cuman nyengir tadi ketika saya bacaan Anwar hari. beberapa teman sih bilang kalau dia bisa baca ini dalam satu hari tapi um, karena memang padat saya sangat suka untuk membaca dengan pelan-pelan jadi saya nggak mau terlalu terburu-buru saya terlalu eman-eman ya kalau ada makanan yang enak kan pasti gak dikit-dikit ya, jadi sama kayak ketika saya baca dua buku ini saya memutuskan untuk baca aja pelan-pelan dan bahkan kadang saya mengulangi satu dua halaman untuk melanjutkan ke halaman yang lain dan begitu begitu kurang lebih um, meskipun ini yang jadi buku favorit saya ini dari dua ini, dari dua novel bersambung ini, tapi Anwarto Hari ini sebetulnya juga nggak um, kalah asik sih dan lebih banyak uh, memberi saya perspektif baru tentang bagaimana Mahfud Ivan melihat dunia dan sejarah sastra Indonesia hari ini kedua buku ini juga sedikit menggoyahkan menurut saya anggapan tentang masyarakat desa yang ramah masyarakat desa yang baik hati bahwa di sini ya enggak juga mereka brutal dengan bagaimana memperlakukan Mat dan Inayatun dan keluarga mereka lumayan sangat brutal Bagaimana mereka melabeli, memperlakukan bahkan ya, cerita yang lumayan tragis Selain itu buku ini juga um, keduanya secara jelas mempertontonkan interaksi Interaksi dan bahkan konflik antara yang mapan dan um, yang terpinggirkan Yang kaya dan yang miskin dan yang orang kota dan orang desa Bagaimana keduanya itu berinteraksi dan bahkan berkonflik satu sama lain ya overall saya sih suka aja sama ini dan hmm, juara